Halo pecinta astronomi, Kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait roket raksasa bernama Space Launch System atau SLS pada misi Artemis ke bulan. Apa itu roket Space Launch System dan bagaimana kemampuannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Roket Space Launch System atau SLS adalah kendaraan peluncuran super berat yang menyediakan dasar untuk eksplorasi manusia di luar orbit bumi. Dengan kekuatan dan kemampuannya yang belum pernah ada sebelumnya, Space Launch System adalah satu-satunya roket yang dapat mengirim pesawat Orion astronot dan kargo langsung keburan dalam satu misi menawarkan lebih banyak masa muatan kemampuan volume dan energi Space Land System roket paling kuat di dunia dapat membawa lebih banyak muatan keluar angkasa daripada kendaraan lain roket Space Land System dirancang untuk dapat berevolusi yang memungkinkan untuk menerbakar lebih banyak jenis misi masuk misi manusia ke bulan dan Mars dan misi ilmiah robot ke tempat-tempat seperti bulan, Mars, Saturnus, dan Jupiter. Tim Space Land System telah mengirimkan dan sedang mempersiapkan misi Artemis I, roket kelas eksplorasi pertama NASA yang dibuat untuk perjalanan ruang angkasa manusia sejak Saturn V. Insinyu e dan mitra industri membuat kemajuan dalam pengiriman roket untuk beberapa misi Artemis berikutnya. Untuk memenuhi kebutuhan masa depan Amerika akan misi luar angkasa, Space Light System akan berkembang menjadi konfigurasi yang semakin kuat. Space Light System dirancang untuk misi luar angkasa dan akan mengirim pesawat Orion atau kargo lainnya ke bulan, yang jaraknya hampir seribu kali lebih jauh daripada tempat stasiun luar angkasa internasional NASA yang berada di orbit rendah bumi roket bagi nerda tinggi akan memberikan kekuatan untuk membantu pesawat Orion mencapai kecepatan 24.500 mil mm per jam, kecepatan yang dibutuhkan untuk mengirimnya ke bulan. Setiap konfigurasi Space Launch System menggunakan tahap inti dengan empat mesin RS-25. Kendaraan Space Launch System pertama, yang disebut Blok 1, dapat mengirim lebih dari 27 metrik ton atau 59.500 pon ke orbit di luar bulan ini akan didukung oleh pendorong roket padat 5 segmen kembar dan empat mesin propelan cair RS-25 setelah mencapai luar angkasa Interim cryogenic propulsion stake atau ICPS mengirim pesawat Orion ke bulan tiga misi Artemis pertama akan menggunakan roket 21 dengan ICPS atau Interim cryogenic propulsion stake Kendaraan Crew Block 1B akan menggunakan Exploration Upper Stage atau EUS baru yang lebih kuat untuk memungkinkan misi yang lebih ambisius. Kendaraan Block 1B dapat dalam satu peluncuran membawa kendaraan Blue Orion bersama dengan cargo besar untuk sistem eksplorasi yang diperlukan untuk mendukung kehadiran berkelanjutan di Bulan. Kendaraan kru Blok 1B dapat mengirim 38 metrik ton atau 83.700 pon ke luar angkasa termasuk Orion dan krunya. Diluncurkan dengan kargo saja, Space Launch System memiliki firing muatan formu besar untuk mengirim sistem eksplorasi yang lebih besar ke bulan dan Mars atau pesawat uang angkasa sains pada misi eksplorasi Tata Surya. Artemis I, penerbangan terintegrasi pertama Space Launch System dan Orion, menggunakan konfigurasi blok 1 yang tingginya 322 kaki atau 98 meter, lebih tinggi dari patung Liberty, dan beratnya 5,75 juta pon. Selama peluncuran dan pendakian, Space Launch System akan menghasilkan 8,8 juta pon daya dorong maksimum, daya dorong 15 persen lebih besar dari loket roket Saturn V. Untuk misi Artemis 1, Blok 1 akan meluncurkan pesawat ruang angkasa Orion tanpa awak ke orbit 40.000 mil dari bulan atau 280.000 mil dari bumi. Misi ini akan mendemonstrasikan kinerja sistem terintegrasi spesialan sistem Orion dan sistem tanah eksplorasi sebelum penerbangan berawak misi Artemis 2 yang akan mengirim astronot dalam penerbangan untuk mengobit bulan.